Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dinda Firdaus. Di sini saya akan mereview materi KDK dari awal pertemuan sampai akhir. Pertama saya akan membahas tentang pengertian perawat. Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan, yang memenuhi syarat serta berwenang di negeri bersangkutan untuk memberikan pelayanan keperawatan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pelayanan penderita sakit. Yang kedua saya akan membahas tentang paradigma keperawatan. Paradigma keperawatan menurut Masterman. Paradigma adalah pandangan fundamental tentang persoalan dalam suatu cabang ilmu pengetahuan. Paradigma keperawatan menurut Perwanto. Paradigma sebagai suatu perangkat bantuan yang memiliki nilai tinggi dan sangat menentukan bagi penggunanya untuk dapat memiliki pola dan cara pandang dasar khas dalam melihat, memikirkan, memberi makna, menyikapi dan memilih tindakan mengenai suatu kenyataan atau fenomena kehidupan manusia. Metaparadigma dalam keperawatan ada empat, yang pertama, person, kedua, environment, yang ketiga, health, yang keempat, nursing. Selanjutnya ada konsep falsafah keperawatan. Falsafah adalah keyakinan terhadap nilai-nilai yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan dan dipakai sebagai pandangan hidup. Sedangkan falsafah keperawatan adalah keyakinan perawat terhadap nilai-nilai keperawatan yang menjadi pedoman dalam memberikan asuhan keperawatan baik kepada individu maupun kelompok. Lalu ada konsep manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Konsep tentang manusia dipengaruhi oleh falsafah hidup individu atau bangsa, pengalaman hidup seseorang, pengetahuan manusia tentang dirinya. Selanjutnya ada pembahasan tentang manusia. Manusia sebagai makhluk unik, manusia sebagai sistem adaptif atau terbuka, manusia sebagai makhluk holistik. Manusia sebagai makhluk unik, manusia memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda satu sama lain, begitu juga responnya terhadap stimulus. Keunikan manusia menjadi pertimbangan utama perawat dalam memberikan asuhan. Manusia sebagai sistem adaptif atau terbuka. Hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow ada lima, yang pertama fisiologis, yang kedua aman dan nyaman, yang ketiga cinta dan rasa memiliki, yang keempat harga diri, yang kelima aktualisasi diri. Sehat adalah keadaan keseimbangan yang sempurna, baik fisik, mental, sosial, dan tidak hanya bebas dari penyakit dan kecacatan saja. Sehat adalah kemampuan optimal individu untuk menjalankan peran dan tugasnya secara efektif. Menurut Hendrik Blum, faktor yang mempengaruhi status kesehatan ada empat yang pertama, keturunan, yang kedua pelayanan kesehatan, yang ketiga lingkungan, yang keempat perilaku. Selanjutnya, keperawatan sebagai profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pendidikan ekstensif, yang membutuhkan pemahaman, keterampilan, dan persiapan yang khusus. Karakteristik profesi menurut Flat T adalah Adanya pendidikan khusus, kode etik, penguasaan keahlian atau keterampilan, keanggotaan dalam organisasi profesi, serta adanya pertanggungjawaban untuk tindakan Karakteristik profesi menurut Miller adalah adanya badan pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi, serta orientasi pada ilmu pengetahuan Kompetensi dengan landasan teoritik yang jelas, keterampilan kompetensi merupakan batasan dari keahliannya Karakteristik profesi yang pertama, berdasarkan ilmu pengetahuan atau pendidikan khusus, guna mendapatkan inti pengetahuan yang relevan dengan peran yang akan dilakukan. Yang kedua, orientasi terhadap suatu layanan, baik pada suatu komunitas maupun suatu organisasi. Yang ketiga, melakukan penelitian yang berkelanjutan. Yang keempat, memiliki kode etik profesi. Yang kelima, memiliki otonomi. Yang keenam, memiliki organisasi profesi. Lalu ada isi kode etik, yang pertama tanggung jawab perawat terhadap pelayan, yang kedua tanggung jawab perawat dalam praktik, yang ketiga tanggung jawab perawat terhadap masyarakat, yang keempat tanggung jawab perawat terhadap teman sejawab, yang kelima tanggung jawab perawat terhadap profesi. Selanjutnya ada standar keperawatan, yang pertama falsafah keperawatan, yang kedua tujuan asuhan keperawatan, yang ketiga pengkajian keperawatan, yang keempat diagnosa keperawatan, yang kelima perencanaan keperawatan, yang keenam intervensi keperawatan, yang ketujuh evaluasi keperawatan, yang kedelapan catatan asuhan keperawatan. Selanjutnya nilai dan etika dalam keperawatan, nilai adalah keyakinan atau perilaku mengenai arti seseorang, objek, ide, atau tindakan. Nilai sangat penting karena mempengaruhi tindakan dan pengambilan keputusan etik perawat. Selanjutnya ada peran perawat. Peran perawat adalah tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam sistem, dimana dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari profesi perawat maupun dari luar profesi keperawatan yang bersifat konsisten. Peran perawat yang pertama ada pemberi asuhan keperawatan, advokat klien, edukator, koordinator, kolaborator, konsultan, peneliti atau pembaharu. Fungsi perawat ada tiga, yang pertama independen, yang kedua dependen, yang ketiga interdependen. Selanjutnya ada peran karir perawat yang pertama perawat praktisi, yang kedua perawat spesialisasi klinis, yang ketiga perawat anestesi, yang keempat Perawat maternitas, yang kelima perawat peneliti, yang keenam perawat administrator, yang ketujuh perawat pendidik, yang kedelapan perawat pengusaha. Selanjutnya adalah andasan keilmuan, profesi keperawatan. Kesimpulan berkaitan dengan pengertian ilmu yaitu ilmu adalah pengetahuan, tersusun atau disusun secara sistematis. Sistemasi dilakukan dengan menggunakan metode tertentu memperoleh nya dilakukan dengan cara studi, observasi, dan eksperimen selanjutnya ada kriteria ilmu yang pertama empiris, yang kedua sistematis yang ketiga objektif, yang keempat analitis, yang kelima verifikatif sumber ilmu yang pertama rasional, yang kedua empiris yang ketiga intuisi, yang keempat wahyu Tuhan Menurut tujuannya ilmu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ilmu teoritis adalah ilmu yang berupaya menjelaskan pengertian yang benar. Yang kedua ilmu praktis adalah ilmu yang langsung diarahkan pada pemanfaatan ilmu itu sendiri. Selanjutnya ada fungsi ilmu. Yang pertama fungsi deskriptif, yang kedua fungsi eksplanasi, yang ketiga fungsi prediksi, yang keempat fungsi kontrol, yang kelima fungsi aktivitas yang ke lima fungsi solusi, yang keenam fungsi pengaruh. Lalu syarat disiplin ilmu, yang pertama aspek ontologi, yang kedua aspek epistemologi yang ketiga aspek asiologi. Jenis teori keperawatan ada empat, yang pertama grand teori yang kedua theoretical model, yang ketiga formal and middle range teori yang keempat substantive teori Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu keperawatan, yang pertama teoritis, yang kedua kebudayaan, yang ketiga sistem pendidikan, yang keempat pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada konsep pendidikan keperawatan Pendidikan keperawatan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan ilmu dan kit keperawatan yang dimilikinya sehingga dapat diaplikasikan dalam bentuk pelayanan profesional Tujuan pendidikan keperawatan yang pertama, kognitif, yang kedua, efektif, yang ketiga, psikomotor Jenis pendidikan keperawatan, yang pertama pendidikan vokasional, yang kedua pendidikan akademik, yang ketiga pendidikan profesi Selanjutnya ada sistem pelayanan kesehatan Sistem pelayanan kesehatan adalah sistem yang mengkoordinasikan semua kegiatan sedemikian rupa sehingga menjamin setiap masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan lalu ada sistem kesehatan nasional atau SKN. SKN adalah bentuk rencana penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa. Baik masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Bentuk pelayanan kesehatan yang pertama, promosi kesehatan. Yang kedua, perlindungan khusus. Yang ketiga, diagnosis dini dan pengobatan segera. Yang keempat, pembatasan cacat. Yang kelima, rehabilitasi. Lalu ada lingkup pelayanan kesehatan yang pertama, primary health care. Atau pelayanan kesehatan tingkat pertama Yang kedua secondary healthcare Atau pelayanan kesehatan tingkat kedua Yang ketiga tertiary health service Atau pelayanan kesehatan tingkat ketiga Lalu ada pelayanan keperawatan dalam pelayanan kesehatan Merupakan bagian dari pelayanan kesehatan Yang meliputi pelayanan dasar dan pelayanan rujukan Tugas perawat itu memberikan ascap melalui metode proses keperawatan Faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan yang pertama ilmu pengetahuan dan teknologi baru, yang kedua pergeseran nilai masyarakat, yang ketiga aspek legal dan etik, yang keempat ekonomi, yang kelima politik.